Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi Discord yang jalan pas kalian nyalain laptop atau nyalain komputer dan mungkin kalian nggak mau gitu ya untuk jalan otomatis dan memang kalau jalan otomatis itu bisa bikin bootnya gitu ya, atau mungkin BIOS time-nya itu jadi lebih lama gitu. Dan mungkin kalau kalian udah coba juga ke Task Manager itu nggak bisa dimatiin lagi Task Manager karena memang nggak ada ya setahu saya gitu. Hmm. Pencet ya. Uh, saya coba cari kertas manager uh, startup dan di sini nggak ada yang namanya Discord ya. Jadi untuk mengatasinya gitu, kan bisa langsung aja buka Discordnya. Coba di sini, saya, saya buka obs aja sih. Uh, di sini kalian cukup ke Discord dan di sini ada nama kan Discord kalian ya kan. Dan di sini kalian cukup klik aja ke user settings nah di sini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya Windows Settings ya dan di sini kalian untuk yang Open Discordnya kalian pastiin aja di off gitu atau di yang abu-abu untuk off dan untuk hijau e ini adalah untuk yang nyala gitu dan mungkin kalau kalian pengen dinyalain dan uh, startnya minimize gitu ya atau mungkin nggak kebuka window kayak gini jadi cukup jalan di bagian aja ya kalian bisa cek di trainnya gitu ya kalian bisa coba uh, nyalain juga untuk ininya cuman karena saya nggak uh, terlalu sering juga sih ya, pakai Discord, deh. untuk yang open Discordnya saya matiin aja gitu. Tapi ya memang untuk video kali ini memang untuk dimatiin Dan ya di sini deskripsinya adalah save yourself a few clicks and let Discord greet you on computer startup. Hmm. untuk saya sih enggak sih. Untuk saya dimatiin aja. Ya, ya karena saya memang jarang juga sih main Discord deh. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks kecing. Bye bye.